Baiklah, bersama seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Akhirnya muncul juga nih, bersama dia di kita walaupun lewat jalur IGS, vitamin tentunya kita merasa bahagia. Yang mana di dalam si ini lagi promosi, ini bersahabat, peralatan ya, baik nih. Wow, sepertinya sih di dalamnya sudah persiapan, bersahabat ya, ya pasti sudah siap banget. Keperluan BPL, Masya Allah mudah-mudahan saja selalu diberikan kesehatan Dan semoga persalinan nanti diberikan kelancaran Amin Ya robbal Alamin Dan selanjutnya juga persahabat ya perhatikan di unggahan info dari Snalfuti pilar Yang mengunggah postingan dari RCTI ini persahabat ya bahwa Acara AMI Awards persahabat ya bakal hadir dua hari lagi Hari Senin tanggal 15 November 2021 Live on Air Pak Sahabat ya Jam 6 sore nih Atau jam 18.00 WIB di studio RCTI, persahabat ya Jangan sampai lupa Karena dalam deretan foto artis-artis ini, persahabat ya Ada Deddy Alessi Kejora yang mencil di ujung nih, persahabat ya <gifat> Sepertinya sih bakal hadir persahabatnya, mudah-mudahan saja Ada rezekinya dan bisa membawa pulang piala penghargaan, amin ada kalimat kasar juga yang dituliskan oleh Sental Putih Bilar Ami Awards Dua hari lagi, jangan tanya dedek hadir apa enggak Yang jelas fotonya ada nyempil di situ Tuh persahabat ya <tuh> Meskipun fotonya nyempil di pojok, semoga borong piala Amin, mudah-mudahan saja persahabat ya Mudah-mudahan juga kita tetap kompak dan selalu solid Mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita banyak diberi di komentar dan respon yang sangat luar biasa di persaba ya, dari para fans Yakni dari akun DNA Kurnia Team Mengatakan Bismillah Semoga Dede bisa hadir dan jadi pemenangnya Amin ya Allah Mujaibu Asy'adin, wah wow, masya banget sahabat ya. Mudah-mudahan doa terbaik diijabah dan Dedek Lesti bisa memborong piala para sahabat, ya. Tentu kita semangat terus support yang terbaik untuk Dedek Lesti maupun Kakak Rizky bila. Dan selanjutnya juga persahabat ya perhatikan ada sebuah info nih banyak sekali yang tentunya belum tahu cara voting Dedek Lesti di acara IMAH atau Indonesian Music Award 2021 yang dimana Dedek Lesti kejira ini tentunya bersanding dengan penyanyi penyanyi pop papan atas nih ya salah satunya ada Teh Ocha ada Lyodra juga dan ada Anet persahabat ya tentu mereka adalah penyanyi pop yang sangat luar biasa. Elasti bisa tentunya disandingkan Duh mudah-mudahan saja persahabat ya ada rezeki bumil cantik juga nih persahabat di acara tersebut dan kita tentunya lihat nih ada caranya untuk mendukung Elasti. yang pertama persahabat ya kalian harus follow akun official RCTI like postingan ini komen cukup tulis hashtag Fordima 2021 dengan kode Dede Alasti itu F3 persahabat ya caranya seperti itu tentu kalian harus mengfollow akun official RCTI dan like postingan ini persahabat ya. dan tentunya komen cukup tulis hashtag Fordima 2021 F3 itu kode Dede Alasi kejarah ya yuk mudah-mudahan saja kita tentunya kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk dedek Lesti Kejora selanjutnya para sahabat ada sebuah unggahan postingan juga nih komentar yang sangat luar biasa dari akun Emma di disini persahabat ya mengatakan Salfok Lesti dia dikelilingi penyanyi pop berkelas semua mantap tuh dia emang pantas kak tuh persahabat yang memang luar biasa Memang pantas banget ada di Alasi Gejora bersanding dengan penyanyi pop berkelas persahabat ya, unggahan tersebut pun. Diripost oleh akun sahabat.dotingan Lar. Banyak tanggapan juga yang diberikan dari postingan tersebut. Salah satunya dari akun Instagram. Dewa dot mengatakan dalam kolom komentar Sumpah Merinding, katanya "duh dangdut the best from Indonesia asli semoga di daerah Lesti Internasional." Amin. Dan selanjutnya juga, persahabat ya, kita lihat ada sebuah unggahan ini mengejutkan kita semua. persahabat ya, ada salah satu akun fans Leslar, tentunya pindah haluan nih. Bersahabat ya, salah satunya di sini. Kita lihat yang diposting oleh akun Hong Hongkong Real ini, repost unggahan yang mana tentunya ada salah satu akun Leslar, sahabat, ya, fans Leslar namanya, akunnya Lesti dan Bilar, sahabat, ya. Ini tentunya pindah haluan ke kapal lain, sahabat, ya, hingga tentu di sini kita wajib untuk unfollow nih, sahabat, ya, karena di sini ada catatan yang diunggah oleh. Leslar love Lovers Hong Kong Real Guys, akun Instagram ini atlasti.bilar udah di-follow oleh Bang Bilar dan Dedek Lesti, tapi kemarin udah di-unfollow oleh Bang Bilar dan Dede Lesti, kalian pahamlah why Bang Bilar dan Dedek Lesti kompak unfollow akun Instagram ini yuk yang udah follow lebih baik unfollow berjamaah atau report berjamaah cuman manfaatin nama Leslar keenakan dia udah dapat followers banyak dan mau pindah haluan katanya itu persahabatnya keturusan itu adalah dari dalam hati kita, semoga apa yang sudah jelas bisa buat pelajaran semoga Leslar Se-Indonesia, persahabat yang Les La Lovers dimanapun berada, tetap konsisten, satu tujuan, dan Les La Lovers Hong Kong real, semangat-semangat, pantang, mundur kompang, yuk solid, yuk, dukung karya-karyanya, itu masyarakat persahabat, ya. Tentu ini adalah salah satu pelajaran buat kita semua persahabat, ya, bahwa tentunya... Kita harus mensupport Leslar Itu dengan ketulusan hati kita persahabat. ya Mudah-mudahan kita semua Mula. Fans sejati yang selalu kompak Mendukung yang terbaik Untuk Dede Elasti dan kakak Rizky Bilar dan selanjutnya juga persahabatnya jangan lupa nih sebentar lagi kita akan menyaksikan acara C.A.L. Cinta Wadey Leslar Special Baby Moon Turki tetaplah setia bersamaku persahabatnya setengah dua siang ini Duh makin penasaran dan makin gak sabar tentu untuk menyaksikan langsung idola saingan kita. Dan selanjutnya juga persahabat ya ada kabar yang menghebohkan kembali untuk kita semua warga Konoha yang dibahas tetap leslar padahal persahabat ya di sini kita lihat nih nanti diserang dibilang barbar suka playing victim nih katanya tuh persahabat ya karena. Ada salah satu kapal yang sedang menikah, tetapi tentunya dibanding bandingkan dengan Leslar selalu Leslar yang dibahas sahabat ya hingga banyak sekali komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar. Ya, ini dari akun Instagram. Tim pantau kominan Leslar, ya ampun, Kaun Sochi gak bisa habisnya ngomongin idola Aing katanya tuh persahabat ya dari sahabat Leslar Taiwan juga ikut menuliskan sebuah kalimat lewat caption yang dituliskan yang nikah apa tetap idola gue yang dibanding-bandingkan gak ngotak emang netizen katanya tuh tentunya kita fokus saja di persahabat ya dengan idola kita apapun yang terjadi mudah-mudahan saja kekompakan kita semakin solid dan semakin tentunya.